Membuat sesuatu yang besar. Masa sesuatu yang besar. Masuk suatu yang besar. Masuk suatu yang besar. Masuk suatu yang besar. Oke, teman -teman, biasa, kita kita masuk yang besar. Masuk suatu yang besar. Masuk suatu Kemarin kita udah dapet Request dan kita milih si Ana Buat kuis ya Oke kita langsung aja ya Di sini kita harus cari ikan yang gede Mungkin ke The Hague ya teman-teman Kita ke The Hague Oke kita ke The Hague Untuk mancing Karena kalau misalkan Ini juga yang di Dragon Grave Itu agak lama teman-teman kalau sih dilihat-lihat sih kalau dari ikan yang gampang di Aduh. Oke, okay, teman-teman kita lanjut ya. Tadi kena musuh. Aduh. Kita harus cepet-cepet. tapi sebelum itu ya sekalian lewat, teman-teman. Sambil ngambil ini. Di sini katanya harus ini ya ikan yang Ini ya, yang gede. Oke okay, deh. Oh. Ternyata ada si Tony, teman-teman. Oh, dia nunggu-nunggu di sini, teman Ini kayaknya mau ngelawan, teman-ya? Oh, enggak, teman. Oh, duel mancing. Duel mancing. oke okay. Orang itu. Orang itu. Orang itu gaya Tony <todak> sebenarnya. Nanto? Mau kemana dewa? Oh pergi teman-teman. Jadi dia nggak mancing di sini. Dia mungkin di tempat yang lain kali ya. Oke okay, ya. <laughs> Oke okay deh. Kita langsung hmm. mancing. nah ini kayaknya Tiger Blowfish gendut soalnya teman-teman kalau -teman. nggak oh, salah iya gendut oke deh kita bawa yang Tiger Blowfish kalau yang Joker tuh kecil teman-teman Oh yang masuk tuh kayak monster tadi oke ini yang lain udah ini oh sekarang dia ya yang pertama yang skor yang paling tinggi Oke okay, sekarang kita oh yang lain udah pada ini ya udah pada kembali. Big Fish Oke okay deh ini gede. Kalau Kalau yang Tiger mah agak susah dapat agak susah dapat Oke, ini tolong dicek lah. <laughs> oh, kenapa <tut> nih? Gimana ini? Gendut kan? Idlo <tut> <Apa> ini <tut> <tut> Mungkin... skor kita tinggi kalau teman, -teman. Oh, termasuk tinggi ya kali ini main tadi. Oke, di sini Tony juga kayaknya ada bawa ini bawa ikan. Jadu jadu jadu. <laughs> oh, itu kulan Oh, mancing kali Oh, oh, oh, so oh, saa, ore no ikan omi ini juga ini juga わ、にょと。あ、kedua oh, 魚。お、2、<laughs> Oh lebih kecil ya Mungkin karena ini ya Kita itu Tiger Browfish Bisa ngembung Mungkin Oke okay, kita menang di quiz pertama Teman-teman <laughs> uh. <laughs> Oke okay, deh Oh, Oke, okay. quiz pertama kita yang menang ya, teman-teman. Mantap! <tuk> Oke, okay, question kedua ini pertanyaan quiz kedua apa? membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. sesuatu yang besar ini. bukan. bukan sesuatu yang besar kan yang besar tuh banyaknya teman-teman. Jumlahnya okay. Jadi, biasanya ini Oh iya, pikirkan di workshop lah nanti bisa dilihat-lihat kali ya menunya yang gede sesuatu yang gede ya senjata siniki aja gede senjata siniki senjata pedangnya si pedangnya sily itu gede semua Oh kita di sini dulu temen-teman sesuatu yang besar hmm, harus bikin apa nih Oke okay, sebentar ya teman-teman Oke okay, teman-teman kita lanjut lagi Mohon tapi, maaf tadi keluar dulu Sebentar oke okay, Kita langsung lanjut ya teman-teman Besar Sudah dibawa bawah hmm. Oke si anak kayaknya temenku Oke anak tahu kayaknya teman. apa? apa? Oke apa? Ini? Ini kok gedean, Oke si anak Oke ya apa? Oke ya Hmm, Oke okay ]あの madael kita, hmm. okay, kita bikin ya teman-teman。 Oke okay, deh Langsung you Ring. Oke okay, teman-teman Di skip dulu ya Untuk bikin Hugh Ring. Teman-teman kita udah bikin ya Untuk giant ring nih Yang cincin gede Dan ini Senjata equipment fan ya teman-teman Ini seren deh Pakainya SP Sama Rest HP aja lah Biar ini Oke, okay, teman-teman, kita udah Watch. bikin. Kita langsung aja ya. Di sini kita harus ke Ya. Yeah. Oh, kita ke auditoriumnya, teman-teman. Oke, okay, kita langsung aja. Hmm, mm -mm. oke okay deh. Oh, bener ya, teman-teman. Ah, Oke okay, masih まま ini て ya. Oh kita nggak telat ya, teman-teman. Oke okay. okay. <laughs> ここで挑戦、teman-teman。 ini Se -se -se <tik> Oh, ini yang aku <tik> ingin lihat ya. Ditunggu ternyata ini ya. Kuriyo, yang singa Hmm, ini, okay, okay. Ini, ini ya lama banget ngomongnya teman-teman. Oh nih high score ya teman-teman. Kita bener kan? Bagus ya, anak. <laughs> Mantap. Oh waktunya udah selesai teman-teman. Oke okay, yang pertama kita menang dan kedua kita menang. Sekarang yang terakhir ini ada apa? Oh. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir ada apa? udah oh, berapa poin teman-teman? Oke ada apa ini Hmm menyeram bunga oh mau ini kalian. Mau apa ini? nanam bunga Oh, ke kamar mandi, kali ya, teman-teman. <laughs> Oke okay, deh, bahwa black musket temukan di wind corridor. Oke, oh, kecepatan itu eh, kewenangan. Balapan, ya, teman-teman. Oh iya bener balapan teman-teman kita harus balapan. Membelakaskan. Senpai, kita ya, Iya, mereka berdua nggak ada ya ke sini. Si Tony dan si Reni nggak ada. Oke deh, kita langsung aja, tinggalin aja teman-teman. Oh, ini ternyata dia uh, bikin, teman-teman. Na, mata Sabotase kontes mau apa, apa lagi si cerita ini? Pakai tangan lawan lagi si Toni gitu? Nandato? <laughs> Ada aja. Oke, okay, sebentar ya teman-teman. Oke, okay, teman-teman kita lanjut ya. Di sini kita langsung ke ini ya. Ke win corridor. Kayaknya di abis deh, teman-teman. Coba nanti lihat deck cek dulu di memonya, di memo memo memo. Oh iya bener ada ya. Habis black. Oke, okay, mantap. Oh, lumayan jauh, temen-temen. Oke deh, temen-temen, sambil jalan-jalan ya. Sambil kita ngobrol juga. Kalau oh, di sini ini yang musuhnya lumayan tangguh, temen-temen. Kalau apalagi, kalau misalkan kita bawa grup, soalnya di sini HP-nya itu udah seribuan. Tapi kalau misalkan kita berdua gini sih, gak ini deh. Kayaknya biasanya sih, kalau misalkan sendiri atau berdua musuhnya musuh yang biasa teman-teman kayak ini kayak eventnya si anak kalau misalkan ini dari event-event sih gitu tapi di sini nggak ngelawan musuh-musuh dulu ya teman-teman karena kita harus cepet-cepet di sini kita balapan soalnya ini banyak yang biru-biru biasanya kalau kemarin Sensei pas mau upgrade upgrade itu nggak ada yang biru teman-teman semuanya merah semuanya merah dan musuhnya memang wow Memang agak susah teman-teman ini nih ini mungkin berhubung dari event kali ya nah ini nggak ada nih kalau misalkan yang biru biru gini pas kemarin update upgrade sambil nyari resep di sini kan banyak di sini resep kita ke timur ya oke deh kalau gitu maksudnya ini jangan jangan sampai ketinggalan loh sayang banget banyak banget item Nah, di sini mau oh, kita ke lurus aja. Kemarin itu nggak ada pas upgrade-upgrade gini, -upgrade apa yang biru biasanya? Kalau udah ada yang biru, berarti musuhnya yang ngomong. biasanya sih gitu. Itu untuk sekarang, nggak. Inilah nggak lawan-lawan musuh dululah lah. Ini ngejar waktu juga, teman-teman. Oke, okay, kita ngejar waktu aja. Di sini ya, ambil ininya aja. Mungkin ada item-item. Ada puni-puni bal, puni-puni. Ah, ada sih puni bal. Oh, kita ke atas ya teman-teman. Oke, okay, di sini 3 jam sudah berlalu ya. The Hot Basset. Wow, wow, wow, wow, wow yang gede. Jangan dulu dilawan. Pasti ngabisin. Wow, di sini banyak. Oh iya, di sini tuh banyak ini ya teman-teman. Banyak Tanaman. Oh iya bener ya di sini. Di sini. Nah kemarin tuh Sensei ini ngambil-ngambilin tanaman di sini karena. Oh tersia polen tuh di sini. Kemarin tuh kesini. Biar ini biar tahu juga teman-teman. Bahan-bahan sama resepnya dan upgrade-upgrade juga sekalian. Oke jangan sampai jatuh di sini. Oke, okay. oh di sini ya. Oh ini ya mungkin. Bikin ini pohon kristal teman-teman. Koreno koto apa di sini? di sini? belum ada siapa-siapa di sini ya. Oke okay deh. Semua hmm, ada siapa-siapa. Takut, pasti hentis. Ya, Siapa Toni bukan. Apa? Nih. Apa nih. Apa nih. Kau nil -kau nil Oh, disitu kita bakal lawan, teman-teman. Oh, langsung musiknya mantap. Goki bener ngelawan ini. Waduh, ngelawan, teman-teman. Oke, di si anak dulu. Yah, cuman kecil-kecil ya. Kayak monster. Ah, langsung sama si anak sendirian kayaknya nih. Dibantai semua. Wah mantep kan, wah <tuk> <gila, gila, pas banget melihat anak ini teman-teman. Ini ambra apa? Coba kita ini kita analyze. Oh, langsung mati teman-teman. Sedikit berarti. Waduh. Oke mereka sudah Oke mereka menyerah ya Kita harusnya. Kita harusnya. Kita Oke, ma, Oh my god, pergi teman-teman. Mungkin emang udah direncanain ya. Oh, kita dapat black musket. Mantap. Oh, ini ya, yang tadi menyeram bunga maksudnya kamar mandi kan bener kan? Mitsketa sih. Oh, Aku mau ya. mau Oh si Tony, bener-bener kira kita mau diserang si Tony di sana gitu Nani yonja, <laughs>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 si siapa si Api-Aki ini siapa si Pierre ya mungkin dia memang ini ya mungkin alkemis yang terkenal temen-temen dan masih hebat mungkin ya nggak tau lah kenal tulis di kolom komentar ya kalau yang tahu ya kita langsung ke Audothorium aja sekarang oh mantap sekali temen-temen. Oh, oke okay. black basket Oke okay. dan kita yang pertama teman-teman Oke okay, belum ada Oh iya tadi ya masih di kamar mandi teman-teman Oh ini datang え、遅くなったの。すごい、すごい。遅い oh, Oke, okay. dan kita kayaknya menang semuanya ya teman-teman. <SILENCIO> Oke teman-teman kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi tadi keluar kamar ini dulu teman-teman. Oke okay, kita pemenangnya. Oke okay, kita menang. Ini kucing juga okay. <laughs> Di sini aduh. Kita kau mau. Oke. よ。なんか実感がわか<笑> Oke. Okay deh Ada ya, spesial kita dapat apa ya teman-teman? Ya, kelamaan teman-teman. Oke okay deh. Aduh, kelamaan <laughs> teman-teman. Kenapa di ini kok habis ya? Oh, teman-teman. Sampai sini. Masak kah Oke okay deh Oh sampai sini ya teman-teman Dan kita save jangan lupa Oh kita mulai masuk chapter 8 mungkin teman-teman sampai sini aja ya Jangan lupa like subscribe and comment Ini udah sampai part 30 jangan lupa lah di subscribe lah teman-teman ya